Aleiman, saban lan ihtisab sab ganjaran ganjaraning Allah. Khufira, mangkadin apura lahu marikman, lahu manfaat kedeman opo madosa takut kang wis dingin, ma opo perkara takut kang wis dingin apa mamindam bihi bayane saking dosane man. Manah ukutai maknane. Manah utai hadis iki, iman tegese iman biwujubi kelawan kewajibane Ramadan. Yeah. Iman biwujubi. Otomatis puasa Ramadan otomatis iman, iman uh, iman sing teng mriku definisine Okay. Tastikun, tastik, tastik, okay. maksudnya iman temriki iman biwujubih iman biwujubih otomatis wong sing puasa kudu iman karena kalau nggak iman otomatis puasanya puasanya nggak sah okay. hukum ketatrapan tenggini mukallaf. Uang puasa Ramadan syarat absai syarat keabsahan orang berpuasa itu asal gawa iman. Karena Kenapa tenggini warokot? Oke, kalau masih ingat, uang kafir iku di Khitobi juga Furu usyara'i, tapi syarat sah melakukan furu usyara'i, itu harus gawa iman manjing Islam. Oleh karena apa? Oleh karena furu usyara'i tidak sah tanpa adanya tanpa adanya niat. Oke? Kuasa, zakat, sholat, dan seterusnya itu tidak sah tanpa adanya niat. Maka imanan di sini... Bukan sekedar iman, tasdikun, bilqalbi Bahwa adanya Allah dan seterusnya Tapi imanan biwujud okay, Imanan diwujud Ini saya teliti ini Sultanul ulama Izzuddin bin Abdul Salam Bukan hanya iman, otomatis orang puasa itu Kalau sah saja butuh Iman, tasdik, bilqalbi Allah dan seterusnya Rukun iman Si manjing rukun iman tapi tentang mereka maksudnya, terus, ganjaran, tukese, ik, ik, tisab, teng mriki maksude imanan diwujubi terus wahti saban lan nyerahaken ganjaran tegese nyerahaken ihtisab nyerahaken tenggere Gusti uh, nyerahaken ganjaran li ajrihi marang ganjaran ihtisab niku ikhtifa tegese uh, ngalap mempersiapkan atau memperhitungkan atau mengkalkulasikan atau ia ya menyerahkan hitungannya liajri maring ganjarane puasa indarobih sandinge pangerane man karena apa ikhtisab? karena sudah diterangkan bahwa amal-amalan yang lain itu memang yudoaf ada hitungannya tapi khusus untuk puasa allah sendiri yang akan Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka cukup ihtisab saja. Serahkan pada Allah semata. Wa makasru syahwat. anapun pun mecah ju'ah. Ini. Kenapa kok bisa memecah syahwat? Puasa kok bisa memecah syahwat? Fa'inal ju'ah. Kronos tuhune Kempong. Wadbah ma'alan. Wadbah ma'alan ngorong. Iku. Iku kasih Roni iku mbak kalau-kalau apa Hai make wazan yufailu itu balihun vilkasri nih tersemecah cilik-cilik tersebut banget mecah opo juqwa doma syahwatal maasi ing sahwate piro-piro kemaksiatan banget mecah ini, ya karena lapar dan haus itu bisa memecah syahwat-syahwat kemaksiatan. -syahwat Bagaimana? Wa kadzalika lan kam mengkono al-ju' wa d syahwat al-ma'asi. Sahhasah anduh sangke Kanjeng Nabi alaihis salam. Anna ustune Kanjeng Nabi iku qala. Anna ustune Kanjeng Nabi iku qala, ngendikan sebab Kanjeng Nabi, ya masyarussabab. Ma oh golonganane wong nom-nom. Mantesapane wong iku istat amampu sapa man bingkum saking sira kabeh al ba'ata ing nikah falyatazawaj mongko becik nikah sapa man terus fa innahu mongko sunen nikah iku akhdhu iku luih ngleremaken lil basari maring peningal wa ahsan lan luih jaga lil farji maling farji Waman tesabane wong iku lam yastavti ora kuasa. Ora mampu sopeman. Fa'alehi mongkau iku tetap ngatasi wong. Bisau mi kelawan puasa. Kenapa? Fa'in nahu mongkau setunia puasa. Lahu manfaat kedeman. Iku manfaat kedeman. Fa'in nahu mongkau setunia puasa. Lahu kedeman iku wija'un iku kang numbuk atau ngebiri Iki, memotong syahwat ngebiri wal ba'atu teba ah iya yo ba'ah iku andikah unikah wal wijau tewijak huwaya wija iku radhu untayayil fahli iku numbuk atau nge atau apa memukul atau numbuk ya Numbuk ya bahasan ini eh numbuk kalayan watuloro. Masih de ya menahan. Numbuk perkara lorone kejantanan. Nggih. Tegesé kaya dikebiri. Menahan hawa nafsu. Puasa bisa menahan hawa nafsu. Gimana caranya nazala menempatkan Sopo kanjing Nabi Shallallahu alaihi wasallam kasra kasroh sawmi ing mecah mecahe puasa lishahwati maringsah wat nempataken manzilata rodlung tay ini ing dalam panggonane numpuk indilindiloro atau bak barang loro kejantanan wau fehah misyahwati ing dalam memotong atau mencegah syahwat nanti ada keterangannya. Wakod ja'afil hadis, temen-temen tumka'ing dalam hadis, vi hadithin, inna shaitona, stune shaitan, ikuya lumaku, sopha shaitan, minib ni adam, sankeng ibnu adam, majiroddam ing dalam, gon lumaku ne'k kitihe, Ad, ibnu adam, gon lumaku ne'k kitihe, setengge ne'k, napa, uh, urat, urat na, na, nadi diye, eh. jalan, jalan, jalan, kitihe fadayiku mongkong rup kena sirakabe, bikin rupak bikin macet bikin terhambat masalikahu eng pira-pira gon lumakune atau gon suluke mengkono-mengkono setan biljui kelawan kelab kelawan lapar Nanti tenggene inzijaran khawatir masih ada keterangannya. Bagaimana kok bisa joke dan apa namanya doma ini kok bisa memecah, memecah sahabat Wa amma tafsirus utawi anapun tawi ngakeh ngakeh akan pilah pilah sedekah. Iku kronosak temene. Mengajarkan nasihat temannya, wong sing puasa ikut idaja, nalikani kempong sopo soim. Kali anak soim memang wong sing puasa idaja, nalikani kempong sopo soim. Ikut adakara, iling sopo soim, ing perkara, indahu kang tetep, ing dalam kondisine soim. Mina jui saking kelaparan. Kenapa kok bisa ngakeh ngakeh nang sedekah karena orang yang berpuasa ketika dia merasa lapar maka dia ingat kondisinya sendiri yaitu sedang menghadapi lapar. Fahata mongkong gegerei hu yang so'im apa dalika mongkono mongkono ma'indahu minalju ala ala it'amil ja'i ngatase nguwe himangan wong Tentu orang tidak bisa berempati okay, jika dia belum pernah merasakannya sendiri. Orang sulit berempati kalau dia belum pernah merasakannya sendiri. Orang sering lupa bahwa tangganya ini miskin, but membutuhkan bantuan karena dia sendiri tidak pernah merasakan kemiskinan, dikhiranya hidup normal-normal saja padahal tetangganya butuh maka ia untuk menembuhkan rasa empati maka Allah melatihnya dengan puasa. Fain nama ya Ramuamukha aming pemestine melasi alno syah kok engkau pura wong sing merindu sedang apa dilanda kerinduan sopo manwong Asyikokang juga merasakan rindu. Orang tidak akan memahami orang yang sedang merindu. Bagaimana tersiksanya diterpa kerinduan. Kecuali orang tersebut juga pernah merasakan kerinduan tersebut. Bagaimana kerinduan tersebut benar-benar menyiksa. Wakat balaka teman-teman wis tumekana engkito. Anas Sulaiman setuhune Nabi Sulaiman Awi Yusuf atau Nabi Yusuf, alaihimatsalam. Ikulayak kul ora bakal mangan sopo Sulaiman Awi Yusuf, hatayak kula singgo wis mangan sopo singgo mangan sopo jamir lumut Sopo sekabanye wong-wong sing duwe hubungan bihi kelawan Sulaiman Awi Yusuf. Tadi Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf dalam satu cerita disebutkan tidak akan makan kecuali semua orang yang berhubungan dengannya sudah makan. Jadi artinya Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf ini sangat memerdulikan rakyatnya ya. Nabi Sulaiman kan posisinya sebagai pemerintah, Nabi Yusuf juga posisinya sebagai pemerintah maka ia mendahulukan rakyatnya terlebih dahulu ketimbang dirinya ini pemimpin yang pemimpin yang berempati dan adil ya seperti ini fasuila ilah ila mengkodentakeni Sopo Sulaiman awyusuf andalika saking mengkono-mukono kondisi Kenapa kok harus menunggu rakyatnya makan dulu dia harus menunggu al-muta'aliki nabi makan dulu ketimbang dirinya fakolah Mongko ngendikan sopo Sulaiman au Yusuf a khof wadi sapa ingsun? Kuatir sapa ingsun. sopo eng an yen ing arp yen tawareg sapa ingsun, faunsi faun si mongko den lalikakan sapa sopo mongko den lalaikan sapa sopo eng den lalikakan al jai wong sing sedang mengalami kelaparan wong sing lagi kempong isun kuatir. Lamun isun sudah dalam kondisi war sudah dalam kondisi enak wis sudah kenyang, maka saya lupa nasibnya orang-orang yang sedang kelaparan. Nih saking pedulinya Nabi Raja Sulaiman, Nabi Raja Yusuf. Ya. Ini seharusnya apa namanya, pejabat ya sikapnya seperti ini harus mendahulukan rakyatnya terlebih dahulu. Apalagi, ya, bisa raja juga, nabi juga. Wa amma taufir ta'at, anapun utawi taufir. Taufir itu menyimpan atau membuat simpanan yang banyak, ketaatan-ketaatan. nabunglah namanya, nabung ketaatan-ketaatan. Menabung ketaatan. Fali annahu mengkos tunai uang. Iku karo iku eling sepau uang. jua ahli nari. eng kempongi kelaparane ahli narka. Waduhumahumlan ngomong ngoronge ahli nar. Kenapa kok bisa menabung kertaatan? Karena ketika dia kondisi berpuasa. Dia akan ingat betapa lapar. Betapa hausnya orang yang ahlinar, fathamengkonggegerei, huengsoim, apa apa karena nggak mau apa namanya bergabung dengan ahlinar yang mana harus menahan lapar, harus menahan haus, sudah gitu disiksa lagi. Maka dia akan tergugah untuk ala takfiri toati ngakeh ngakehi, ketatan ketatan. Maka dia akan tergugah untuk memperbanyak ketatan yang juadrapun yenta yenta Selamat selamat sopok. Soim pihak lawan toat minan nari saking rakan karena dia membayangkan betapa laparnya Ahlun nar betapa hausnya halindar dengan cara dia berpuasa dia bakal tahu oh, rasanya puasa kayak gini laparnya hausnya sudah getih sudah begitu apa namanya ketika siang harus bekerja panas-panasan di bawah terik matahari betapa lapar haus dan tersiksanya maka dia akan tergugah untuk melak, apa, memperbanyak ketaatan-ketaatan. Ini fawaid nih. Makanya ya belum tentu juga orang yang puasa ada juga yang puasa tidur mulai pagi sampai menjelang asar juga banyak kan begitu. Tapi minimal dia sudah terlatih betapa dia merasakan lapar dan hausnya. Oke. Wa amma syukru 'alimil khafiat. Anapun utawi Nyukuri dhat sing Nginawaruhi pira perkara perkarangan samad Iku idha soma Nalikane puasa Sopo so'im Arofa mongko bakal mengenali Sopo so'im Bukan hanya tahu Tapi benar-benar kenal ya. Ni'matollahi In kenikmatani ya Allah Alehi ngatasi so'im Maka dia akan mengenali Betul kenikmatan Yang Allah berikan padanya Fisya ba'i'ing Dalam ketika Haus, eh, eh, ketika, haus ketika pokok haus ketika wareg warailan ketika seger, melepaskan dahaga fasyakom mongkon nuli bakal syukur mongkon nuli apa mongkon syukur sopo soim, ha ing Asyabat atau nikmatullah rupane syaba warai eh fasyakarmu ku syukur sapa soim, haing nikmat Allah karena wis syaba landroy roy karena sudah kenyang dan sudah seger. Tentunya ketika berbuka ya. ketika berbuka. Ketika berpuasa dia akan mensyukuri betul betapa nikmatnya kenyang dan betapa nikmatnya melepas dahaga. Karena ketika dia tidak berpuasa Bagaimana dia bisa caranya bersyukur Orang bisa bersyukur Kalau sudah kehilangan Oke? Orang akan bisa Bersyukur Kalau dia sudah pernah merasakan kehilangan Betapa menyesalnya anak yang Tidak pernah menghormati orang tua Dia pasti akan menyesal Dengan ketiadaan orang tua tersebut Kalau kumpul tiap hari sih Dia belum pernah merasakan kehilangan Maka dia Ketika berjumpa dengan orang tua, betapa syukurnya. Makanya, bocah nih pondok, ketika sebelum mondok, biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah mondok, ditinggal ayah ibunya pulang, betapa merasa kehilangannya. Lagi. Dan ketika dia pulang, betapa dia merasa bersyukur bisa berjumpa lagi dengan orang tua. Ini seperti, sama seperti puasa. Bagaimana dia bisa bersyukur ketika dia tidak pernah merasakan Kelaparan dan sama seperti orang mensyukuri kesehatan. Itu akan sulit jika dia tidak pernah merasakan sakit. Orang ketika sakit, pasti ya Allah, mungkin yang teman. Tapi ketika dia sehat, nggak pernah mensyukuri. Maka Allah pun melatih untuk bersyukur dengan cara me me apa, mewajibkan kuah. Faenannya mengkos tunai kenikmatan kenikmatan ikulayu rof, ora kena, ora bisa den kenal, ora bisa den weruhi Mikdaruha apa kadare mengkono mengkoni am ilabi faktiha kecuali kelawan kilangan ni'am. Orang tidak pernah bisa mengenali atau mengetahui bagaimana enaknya kenikmatan tersebut, sehat, kenyang tanpa kalau dia belum pernah merasakan kehilangan kenikmatan tersebut. Kalau sudah pernah kehilangan maka dia pengen sehat, maka dia apa namanya harusnya bersyukur ketika dia kenyang, ketika dia sehat, ketika dia sedang dalam posisi berada dan seterusnya. Wa amal in zijarana pun tawih mecah-mecah. An khawatiril ma'asi Sangking gumrenjete, ya, atau injizar ngindari sangking gumrenjet gumrenjete kemaksiatan, Pira-pira kemaksiatan. Walmu kholaqatlan piro pira, -pira parsulayan parsulayan. Fali'an nafsa mongko, mongko karena mongkoiku karena sak temene nafsu, hawa nafsu. iku ide syahbiat nalikane wis kenyang apa nafsu tomat mongko bakal pengen apa nafsu ilal maasi maring lakoni pira-pira kemaksiatan jika nafsu sudah dituruti maka ia akan minta kemaksiatan jika nafsu sudah dituruti meskipun Uh, yang kita turuti itu bukan kemaksiatan ya, tapi kalau sudah tercukupi, ya, tercukupi uh, makan, minum, energi sudah ada, maka dia minta, minta apa? Minta melakukan kemaksiatan. Ya kita bisa bisa menilai ya, orang punya hormon kalau cukup protein, apa namanya? Uh, Zat apa zat zat yang apa namanya positif bagi tubuh nanti diserap menjadi hormon. Ketika sudah menjadi hormon maka nafsu syahwatiah, nafsu lujudobiyah itu akan terkumpul. Orang pengen menang, orang pengen kaya, orang pengen uh, istri orang istri banyak, orang pengen selingkuh dan seterusnya. Bukan istri banyak boleh, kalau selingkuh dan seterusnya itu enggak boleh. Pasti punya nafsu ini menggiring ketika sudah dalam kondisi kenyang nafsu ini menggiring seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Wata wafatlan mandangaken obon nafsu ilal muhalla maring persulayan persulayan dan nafsu tersebut memperlihatkan apa membuat seseorang itu senang melihat pada muhalla jahat, tapi ketika Wahidah jahat lan ing dalam nalikane dalam kondisi lapar apa nafsu, walaupuniat lan dalam kondisi haus apa nafsu, tasyawafat wafat mongko mandangaken apa nafsu ilat mat maring panganan-panganan wal masyrubat minuman-minuman. Tapi ketika dalam kondisi lapar, kondisi haus, maka nafsu tersebut menggiring apa nama keinginannya pada makanan dan minuman. Waktu mohon nafsi utawi olie pengine nafsu ilal munajati maring munajat ngersula atau berkeluh kesah wasdi sibuke nafsu istigholik atau sibukai nafsu pihak lawan matumat wal masyubat iku khairun lui bagus minta syawufia sangking olie man dengakene nafsu ilal maasi maring pira-pira kemaksiatan wazzalati wazzala lan pira-pira perkara-perkara kang belinciraken kalau nafsu dalam kondisi lapar dan haus, pasti ia mendorong untuk mencari, mencari makanan dan minuman. Tentu ya kita punya nafsu yang mengirim perintah ke otak, otak mengirim perintah ke badan, kepada sel apa namanya saraf yang yang punya reaksi, reaksinya haus, lapar ke dalam badan maka ia menuntut untuk nyari makanan, menuntut untuk nyari minuman. Itu lebih baik Ya, dia merasa lapar, merasa haus, itu lebih baik ketika daripada ketika ia sudah tidak merasa lapar. Ketika dia sudah berada dalam kondisi kenyang dan kondisi segar, maka dia akan mencari lagi. Nafsu ini tidak pernah puas ya. Ini nafsa ketifel. Kayak anak kecil. Ketika dituruti, ia maunya nambah lagi. Mau yang lain. Ketika sudah kenyang, maka nafsu ini mencari kemaksiatan. Untuk menuruti kemauan nafsu tersebut. Nah, mencari makanan dan minuman. Nafsu tersebut menginginkan makanan dan minuman. Ini lebih baik ketimbang ketika... Sudah kenyang, sudah segar Maka nafsu ingin lagi dan lagi Sampai kepada kemaksiatan Walidhalika Lan kerana araikilah Tumuh nafsi ilal munajat ila akhirih Wawu Qadda ma Dinginakan Sobba'adhu salafi sebagian ulama salaf Ngomong terdahulu As-shawma yang kuasa Dahulukan ala sa'iril ibadati Ngatasi sekali ini Piro-piro ibadah Ya karena Demikian ya, Orang salaf kan ingin fokus beribadah Bagaimana caranya Jangan turut di hawa nafsu Caranya bagaimana Ya dengan puasa nanti ketika Dan haus Maka yang dicari di hawa nafsu bukan kemaksiatan Tapi yang dicari awal nafsu adalah makanan dan minuman. Tidak orang dalam kondisi lapar maka tidak terbesit keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Ya mending kenyang dulu nanti kalau sudah kenyang baru, ya, baru nanti apa namanya protein gizinya diolah tubuh menjadi hormon baru menginginkan kemaksiatan. Oke. Fasu ilah andalik. Mongko dienta keni salaf, sopo baad andalika sange mongko no, mongko no, kod damma kod ala sairin lupa faqala Fakola mongko ngendikan sopo baat, la ayap tolia, yak tine arpien to mriksa sopo allah, allah ala nafsi, tegasih khair, tegasih baik ala nafsi. La'ayat toli'a Eh nanti ya Khobari ya, wantan ini ya. Khobari ya, nanti La'ayat toli'a Yak tini Yenta meriksani Sapa Allah Ala nafsi ngata sewa nafsui sun. Wahia okay, Titik koma Wahia hale utawi nafsih ikutu nazi' Golat apa Gulat okay, Gulat ning e gulet yang sentiasi gulet itu merangi ngongkon-ngongkon ngongkon-ngongkon tersebut ngongkon, merangi tegasnya munazaa tegasnya merangi tapi ngongkon-ngongkon diengsun sopa apaan nafsu ila toami maring panganan wasyarabilan ombenan nyiluman Hai itilah nafs itilah Allah ala nafsi iku ahabuh luwi demeni ilaiyak Maring min ayat tinimbang arab yenta meriksa nisab Allah meriksa alehayat asin nafsi halu nafsi sedang guleti sedang Uh, ngejak gulat nih engison ulama syiati ngongkon maring maksiat Allah ida syabiat nalikane kenyang saya lebih suka ketika Allah ye, memeriksa saya memeriksa atas hawa nafsu saya yang apa namanya di, uh, ketika ia sedang Mem, apa namanya munazza'ah padaku munazah, Memerint, apa ketika ia sedang bergelut denganku untuk mencari makanan dan minuman ketimbang ketimbang Allah memeriksa hawa ia sedang bergelut denganku untuk melakukan kemaksiatan ketika saya atau Hawa Nafsu sudah merasakan kenyang eh, karena Allah pasti memeriksa Hawa Nafsu. Ada namanya Bahirul (ifmi), ada namanya batinul Ifmi", maka Allah juga pasti memeriksa Hawa Nafsu. Hawa Nafsu, bagaimana? Hawa Nafsu nanti saya lebih suka ketika saya lapar, puasa. Hawa Nafsu saya sedang mencari makanan dan minuman ini lebih baik ketimbang hawa nafsu saya sedang mencari kemak kemaksiatan. Meskipun ya, meskipun tidak dicatat sebelum melakukan. Tapi saya nggak mau malu. Saya malu ketika Allah Allah pasti tahu hawa nafsunya ini, yeah. Tapi itu pun membuat saya malu ketika hawa nafsu saya sedang menginginkan kemak kemaksiatan. Walis <tuh> suamilan ikut tetap kedep puasa. Fawaidu taibiro-pro faida Kati rotun kang ake ukhoru kang kang lia Sebenarnya puasa juga punya faidah yang banyak. Kasih hatil adhan koyo sehati piro piro ati wasalamatil abdan dan selametie piro piro badan. Sekarang sudah banyak penelitian ya bagaimana puasa ini ternyata efektif untuk menekan tingkat obesitas di beberapa negara. Ada yang mengadopsi cara orang Islam dalam berpuasa. Ya. Karena di beberapa negara yang produksi jagung itu negara tersebut punya masalah dengan obesitas. Karena obesitas itu apa namanya bisa menimbulkan beberapa penyakit, ya. kanker dan seterusnya. Maka ada beberapa penelitian mempergunakan cara berpuasa. Dan ternyata lumayan berhasil menekan tingkat obesitas tersebut. Ada beberapa penelitian. Sihatil adhan juga. Bagi orang iman tentu ada faedah-faedah yang tadi bisa menyehatkan hati. Karena dia sudah berempati, sudah bisa rasanya mensyukuri nikmatnya Allah. Maka hati. Jiwa sosialnya pun sehat okay. ketika dia sudah berpuasa, maka dia berempati dengan tetangga-tetangga yang kelaparan okay. karena dia oh, begini tersiksanya rasa lapar tersebut. Waktu jalan, teman-teman, tuh Mekah, haditsin dalam hadis Sumu, puasa Sirakabe, taswihuh, maka bakal sehat Sirakabe. Wamin Syarafilan, ikus tengah sangking kamulyane puasa, Iku annahu. Setunya kanj... Anak setunya kanjeng Nabi... tikan Anak hukul. Ta'ala suat anak hukul. Mantesapane uwang... Fattara... Iku ngupai buka puasa nan... Ngupai buka puasa... So iman yang wong sing lagi puasa... ana wong puasa... ana wong ngupai buka puasa tenggini... Wong sing lagi puasa. Karena mongko Iku lahu tetep kodeman... Ona opo mithlu ajri. Sepadane ganjarane so'im Wong sing makani wong puasa wakil makani buka calon ya Iku pada karo wong sing puasa Ganjarane wakil calon ngendika calon eh. sallallahu alaihi wakil calon wakil calon wakil calon wakil calon wakil calon wakil calon wakil calon wakil puasa wakil calon wakil dan seterusnya. faktor ngupai buka wong sing lagi puasa, karena ikulahu pada nih karo sing puasa ganjaran ngupai mangan Min ghairi ayang kusa sangking tanpa arpienta kurang. Min ajriswa imi sangking ganjaran. wong sing puasa. Apa syaiun swici wici. Tanpa kurang satu jengkal pun. Satu hitungan pun. Ganjarannya pada baik. Kata niki. Ini kang riwayatakan hati sini kata. Faman mongkote sapane wong. 70 ikung upai buka puasan sapaan. Citatan eung mung 6 wa 36 30 apane so apane so iman wong sing puasa. Kalau dia ngupai 36 orang. Yang ngupai buka puasa ke 36 orang fi kulli sanatin. Eng dalam dalem tiap-tiap taun fakanna masama mongko kaya-kaya sak temene wong iku somah iku puasa sopemen addahro yang mangsa yang setahun ketika dia memberi 36 orang yang berpuasa di tiap tiap tahun tiap tahun ngupaya wong telungun nem, telung puluh enam maka ganjaran pada karo adhar setahun berarti tikal pira 30 berarti titikal birah. Eh, tahun berapa hari? 360 katakan nggih. 354 atau 55. Ketika hibsat ya atau eh, ketika kabisat atau yang enggak. 36 ping 10 berarti enggak. Ya eh, benar. 360 360 hari. Berarti kaya-kaya wong puasa setahun. Kalau ditiklakan asyru amsalia. Waman tesabane wong iku katharo ngakeh ngakei sapa man. imina kelawan ngupai ngupai buka puasa wong sing puasa-puasa kabe Ngupai buka puasaan ala hadhin niyatin ngate se niat supaya diwales kayak ganjarane wong sing lagi puasa. Ya. Peng telung puluh enam supaya bisa ganjarannya kayak setahun puas kayak puasa wong setahun. Kata bang Mongko bakal nulis apa Allahu lahu manfaat kedeman. nulis shoma usuren, ing puasa piro piro mangsa waduhuren lan piro piro tahunnya mangsa. Kalau dia ngakeh ngakeh terusnya ngelui telung puluh enam ngeluhi temen-temen maka bisa saja maka pasti bukan bisa saja maka pasti Allah akan mencatat baginya ganjaran puasa bertahun-tahun bertahun-tahun wamin hmm. syarafilan ikut setengah sangking kamu liane wulan puasa Oh kamu liane puasa ikuan namen studi wang studi wang makan Jumun ngaken sopoh Man Komangis anis akum Eh koma, ya bener Jumun ngaken sopoh man huengso engso Iman halai iman wahti saban Lan nyerahkan ganjaran tenggini Gusti Allah Hufiro den Apura Lahu manfaat kediman Apa ma perkara Taqad damakang wis dingin Apa ma Mindambihibayane saking dosane wong okay. Likauli kronodawe kancing Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mantesa panewong iku koma jumlah so peman Ramadan terkesin jumlahi puasa Ramadan nih ing Ramadan iman an iman wahtisaban lan nyerahakan ganjaran yang Allah gufira mengkoden apura lah manfaat kediman apa perkara Sakota makang wish dingin Tentu dengan apa namanya hadis tadi ya. ila Ramadan. Tadi apa? ila Ramadan buka hunna, tapi betal Ma dam min niki dosa-dosa kecil dosa-dosa kecil akan dihapus dosa-dosa gede bagian ya harus ditobati kalau ada kafarnya harus dibayar ada diahnya harus bayar kalau ada dia atau kafar harus dibayar kalau merugikan orang lain ya harus boman dan seterusnya maka bisa diambil kesimpulan mata koddamamindambih ini dengan koyet atau dengan dalil hadis lain rupanya Ramadon wila romaddon maka yang dihapus adalah dosa-dosa dosa-dosa kecil al-Faslul Talith